Namu budoyo, rahayu sagung dumadi Kalis ingat betul niringsambikon Jumpa lagi bersama kami si bergal betul putih di channel The SPB TV Sebelum lanjut, jangan lupa untuk...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 Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang Cara menaklukkan wanita hanya dalam satu hari tanpa ilmu pelet Berikut pemaparan kami dari tutur tuturnya yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu si Jawa jawa UNO jatuh cinta adalah perasaan indah yang semua orang ingin rasakan kepada sosok wanita maupun pria yang diidamkannya berbagai macam cara dilakukan seseorang agar orang yang diinginkannya bisa jatuh cinta diantaranya memperbaiki penampilan PDKT mencari perhatian diragat hingga paling ekstrim ketika perasaannya tertolak yakni melakukan pelet berhasil memikat hati seseorang yang disukai pasti menjadi impian semua orang bahkan kalau muncul rasa suka Cowok, cowok bakal berusaha melakukan apa saja yang bisa jadi pemikat hati wanita pujaan hatinya seseorang yang menginginkan agar bisa jatuh cinta pada dirinya maka orang tersebut harus lebih dulu membangun rasa cintanya terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu jika seseorang telah mencintai dirinya sendiri dengan benar maka rasa energi cinta yang dimiliki tersebut akan menyebar dengan sendirinya kepada sekitar menumbuhkan rasa syukur karena dianugerahi kesempurnaan pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan sempurna namun kadangkala -kadang masih banyak orang yang menganggap dirinya kekurangan Dan bukan sosok yang cukup baik untuk dicintai Ketika energi di dalam diri telah memancar Maka energi tersebut dapat menarik energi-energi lain yang lebih luas Seimbang dan selevel dengan yang dimiliki oleh orang tersebut Energi cinta dalam diri seseorang tersebut akan memunculkan frekuensi sehingga dapat menemukan frekuensi yang sama dengan cinta yang ia miliki. Dengan bermodalan kepercayaan diri, kemudian yang harus dilakukan ialah menaklukkan segala tantangan selama 21 hari. Tantangan tersebut berupa memperbaiki kualitas diri dengan cara bersyukur dan berterima kasih kepada segala yang memberi hidup melalui rasa syukur tersebut akan meningkatkan energi cinta di dalam diri sehingga seseorang akan selalu menerima apabila sedang bertemu dengan seseorang yang dirasa akan mencintainya orang yang tidak sanggup berterima kasih akan kesulitan untuk menerima dan bersyukur sehingga sampai kapanpun ia tidak akan menemukan cinta Pembiasaan diri untuk bersyukur dan berterima kasih selama 21 hari bertujuan untuk beradaptasi dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Melalui perbaikan sel di dalam diri, maka akan berdampak pada perbaikan karakter dan pikiran seseorang. Selanjutnya melakukan afirmasi di setiap malam menjelang tidur dengan cara memandang foto orang yang dicintai Sambil melantunkan doa sepenuh hati dengan cara berterima kasih pada Tuhan Bahwa diri telah diberikan rasa cinta terhadap orang yang dituju Proses memandang foto orang yang ingin ditargetkan, yakni pada bagian kedua alis mata orang tersebut dan dilakukan setiap malam, menjelang tidur dan setelah bangun minimal selama 21 hari. Jika dibaring dengan puasa, maka energi cinta yang ingin ditujukan pada seseorang akan lebih besar, sehingga efeknya akan lebih terasa kepada seseorang yang dituju. Berkaca pada kebiasaan orang pada zaman dahulu, jika sedang memiliki hajat atau keinginan tertentu, biasanya akan melakukan tirakat dengan cara berdoa dan melakukan puasa.